Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan channel Bambang Sripno belajar bersama berbagai ilmu sederhana semoga bermanfaat pada kesempatan kali ini akan kami sampaikan mekanisme baru seleksi P3K 2022 yang berbeda dengan P3K 2021 untuk itulah, marilah kita semak bersama-sama. Inilah mekanisme baru seleksi P3K 2022 bagi pelamar P1, P2, P3, dan umum ternyata berbeda dengan P3K tahun 2021. Berdasarkan mekanisme seleksinya, Terdapat enam perbedaan mekanisme seleksi P3K 2022 dengan P3K 2021. 6 perbedaan itu penting diketahui terutama bagi guru honorer yang akan mengikuti seleksi P3K 2022. Untuk itu, mari kita simak bersama-sama perbedaan mekanisme seleksi P3K 2022 dengan P3K 2021 yang pertama pada P3K 2021 sebelumnya pemda membuka formasi di suatu lokasi berdasarkan kebutuhan namun pada P3K 2022 Pemda membuka formasi berdasarkan kompetensi baik yang telah lulus passing grade maupun dengan observasi. Jadi itu perbedaannya. Yang kedua, pada P3K 2021, sebelumnya guru memperebutkan formasi yang tersedia. Pada P3K 2022, Formasi yang tersedia melekat pada guru yang berada di sekolah tempat bekerjanya. Yang ketiga, pada P3K 2021 sebelumnya dapat diikuti oleh seluruh guru yang telah terdaftar di DAPODIK. Pada P3K 2022 dapat diikuti oleh guru yang saat ini aktif pada Dapodik. Itu tiga perbedaan. Perbedaan yang keempat pada P3K 2021. Sebelumnya dapat terjadi mutasi atau rotasi pergeseran dalam skala besar dan serentak. Karena memperbutkan tempat yang telah disediakan oleh Pemda dalam penempatannya. Namun pada P3K 2022 tidak terjadi mutasi atau rotasi pergeseran, karena nanti penempatannya terletak di sekolah setempat ataupun di terah tempat tinggal yang terdekat. Yang kelima, pada P3K 2021 sebelumnya kompetensi yang diuji merupakan kompetensi teknis Profesional dan pedagogik pada P3K 2022, kompetensi mempertimbangkan dimensi kompetensi profesional, pedagogik sosial, dan kepribadian. Yang terakhir, pada P3K 2021 sebelumnya menggunakan mekanisme tes kompetensi pada P3K 2022 menggunakan mekanisme penempatan dan uji kesesuaian observasi. Berarti pada P3K 2022 nanti menggunakan mekanisme penempatan dan uji kesesuaian observasi. Perbedaan mekanisme seleksi P3K 2022 dengan P3K 2021 kita ketahui bahwa seleksi P3K guru 2021 menggunakan mekanisme tes, yaitu lewat seleksi tes. Yang mana pada P3K 2021, satu mekanisme saja yaitu mekanisme seleksi tes, maka kemudian guru honorer sebagai peserta dibedakan menjadi peserta yang dinyatakan lulus dan tidak lulus. Sedangkan pada P3K 2022, mekanisme seleksi secara umum yang digunakan adalah mekanisme seleksi penempatan dan observasi. Kita ulangi, seleksinya penempatan dan observasi. Karena mekanismenya seleksi yang digunakan penempatan dan observasi, maka guru honorer sebagai peserta dibedakan berdasarkan urutan kategori prioritas. Jadi ada kategorinya, prioritas satu, 2, dan seterusnya. Pada P3K 2021, pada seleksi P3K, bagi guru honorer yang telah lolos, Pasegret, maka pada seleksi P3K 2022, guru norel tersebut langsung ditempatkan pada sekolah asal atau pada sekolah dengan domisili terdekat. Apabila sekolah asalnya sudah terpenuhi, maka ditempatkan di sekolah yang domisilinya terdekat nantinya. Untuk seleksi P3K 2022, karena mekanisme seleksi yang digunakan adalah penempatan dan observasi, maka guru honorer sebagai peserta dibedakan berdasarkan urutan kategori prioritas. Yang pertama adalah penempatan. Di sini penempatan untuk peserta seleksi 2021 yang telah passing grade namun belum mendapatkan tugas, tempat tugas, itu prioritas pertama. Jadi dikhususkan pada yang kemarin basing belum mendapatkan tempat tugas. Prioritas kedua yaitu melalui seleksi, yaitu seleksi kesesuaian dan verifikasi. Ini dikhususkan untuk guru THK2 dan guru honorer negeri yang masa kerjanya tiga tahun. Prioritas ketiganya melewati seleksi, yaitu seleksi tes. Tes kompetensi profesional, pedagogik, dan sosial pribadian. Untuk guru honorer negeri yang masa kerjanya tiga tahun, lulusan PPG, dan guru honorer swasta. Jadi yang melalui seleksi adalah prioritas 2 dan prioritas 3. Jadi yang prioritas 1, langsung penempatan. Pelamar P3K harus memiliki empat golongan atau kategori, yaitu yang pertama, kategori pelamar prioritas 1. Yang kedua, atau B, prioritas 2. Prioritas 3. Dan yang terakhir, prioritas 4. Atau dari pelamar umum. Prioritas 1. Berdasarkan peraturan Menpan RB nomor 20 tahun 2022, yang masuk prioritas satu yaitu A. Guru honorer atau non-ASN Guru berstatus THK2 Guru negeri dan guru swasta Yang telah lulus passing grade Namun belum mendapatkan formasi tugas Yang B. Guru lulusan PPG yang sudah lulus passing grade dan belum mendapatkan formasi di P3K 2021. Ini seperti tadi yang telah dijelaskan di awal, tanpa tes namun langsung ditempatkan. Jadi guru lulus passing grade di atas tidak perlu mengikuti tes. Dalam seleksi P3K 2022 akan langsung ditempatkan kategori prioritas satu ini nanti begitu pendaftaran seleksi P3K 2022 dibuka setelah login ke akun SSC dan melakukan konfirmasi apabila nanti sudah dibuka itu prioritas 1 prioritas 2 untuk guru THK 2 yang belum ikut seleksi P3K tahun 2021. B. Guru THK2 yang belum lulus passing grade pada tahun 2021. Mekanisme seleksi yang akan dilalui prioritas dua yaitu seleksi administrasi berkas dan verifikasi. Prioritas 3 yaitu guru non ASN negeri yang belum ikut seleksi P3K tahun 2021 dan telah terdaftar di Dapodik lebih dari 3 tahun. B. Guru non ASN negeri yang belum lulus passing grade pada P3K 2021. Mekanisme seleksi yang akan dilalui prioritas 3 yaitu seleksi administrasi berkas dan verifikasi. Jadi seperti tadi yang kita jelaskan di awal, bahwa prioritas 2 dan 3, atau yang belum lulus passing grade 2021, tidak ikut tes, tapi hanya melewati seleksi saja, yaitu seleksi administrasi dan verifikasi. Itu untuk prioritas dua dan tiga yang prioritas keempat yang terakhir yaitu untuk guru honorer sekolah negeri yang masa kerjanya di bawah tiga tahun lulusan BBG dan guru swasta yang terdapat di Dapodik demikian yang bisa sampaikan semoga dapat bermanfaat wabilai taufik walidayah